Pada waktu kejadian, ya itu kan sedang menaiki kendaraan, sedang menaiki motor, kemudian jatuh di jalan, ya kan, lalu diantar ke rumah sakit. Ya kan. Di rumah sakit, dokter melakukan penanganan, pemeriksaan awalnya adalah dia sakit catri. Namun demikian, dalam situasi ini, dokter juga melakukan penanganan ini. ternyata sampelnya diambil kemudian dijilat hasilnya positif ya, itu juga sedang tracking yang saya sebutkan tadi ya kan? ada penambahan jumlah orang yang di tracking ya kan? tentu ini akan berkembang terus karena tim di lapangan sedang bekerja untuk mencari kontak tidak bisa semuanya diselesaikan satu hari ya karena dari orang yang kita temukan pertama itu ditanya lagi pernah kontak dengan siapa dengan siapa berjalan tadi saya kan melaporkan ada penambahan jumlah ini adalah hasil pengembangan interview dengan orang-orang yang sudah ditemui kemarin ternyata dia menunjukkan bahwa ini pernah ke sini pernah tim menelusuri karena itu ada penambahan jumlah.